Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada himbauan penting untuk kita, warga Konoha, Persabat tiada ya. cara memvoting Dede elastik Kejora di acara IDA 2021, diunggah dihimbau oleh akun polisi Leslar. Kita lihat persahabatan sebuah kalimat, himbauan untuk semua Leslar Lovers, Bupol baru mendapat kabar dari titik-titik-titik bahwa kita cukup fokus vote Dede dengan nominasi wanita dangdut terpopuler. Agar Dede menang mendapatkan penghargaan wanita dangdut terpopuler, jadi kita fokus polos satu aja ya, karena satu itu saingannya sangat berat. Choose just tuh Persahabatan Info penting himbauan langsung dari Bupal kita harus memvoting dedek alasi Kejora dengan nominasi wanita dangdut terpopuler agar dedek bisa mendapatkan memenangkan penghargaan wanita dangdut terpopuler tentu kita harus fokus dan harus kompak dan selalu solid mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita banyak tanggapan banyak komentar juga yang diberikan dari Leslat lovers yakni dari akun instagram nuaira anskar fatima Mengatakan iya karena pialanya yang buat Dede cuman kategori punya idangdut populer katanya Tuh, Yuk kita fokus, gaskan Mudah-mudahan kegopakan kita, kesalahan kita membuahkan hasil yang terbaik nih Untuk kebanggaan kita semua, tidak pasti bisa membawa piala penghargaan Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat sebuah unggahan dari IGS-nya Ikatan Pengusaha Muda Indonesia ini merepost postingan dari Raja Travel ID bersahabat. Ya, kita lihat tuh wawancara bersama Lesti dan Bilar ini diposting oleh Ikatan Pengusaha Muda Indonesia. Wow, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan untuk kita semua bersahabat. Ya, alhamdulillah, Lesti Kejora dan Rizky Bilar mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan berikutnya kita lihat juga persahabat Ini info penting juga untuk kita semua Kita lihat aja persahabat ya Yang dimana tentunya untuk acara siang hari ini Cinta Abadi Leslar Tetaplah Setia Bersamaku Akan tayang jam setengah dua siang hari ini persahabat ya Yuk dicatat sebentar lagi kurang lebih satu jam lagi persahabat ya Kita akan menyaksikan karya terbaik langsung dari Leslar Entertainment Tetaplah setia bersamaku cinta abadi Lesnar setiap hari minggu Tayangnya persahabatia ya sekarang berubah jamnya Jam 13.30 Tepatnya setengah dua siang Hanya di ANTV dan berikutnya kita lihat persahabat ada unggah spesial vitamin bahagia Ini persahabatnya momen ketika di vlognya Leslar tuh Wow Perhatikan di momen ini Kakak Bilar ini minta cium kepada lesti Kejora Tapi tidak Lesi Ini menolak persahabat ya Perhatikan tunduk <gif> Memang Kakak Bilar disuruh mandi aja susah banget persahabat ya Saat minta cium Jadi tidak Kejora ini menolak persahabat ya Bikin kakak aja nih kelakuan dari Dua bucin yang selalu Membuat kita bangga dan selalu Membuat kita ketawa bahagia Masya Allah luar biasa mudah-mudahan Mereka selalu diberikan kesehatan Dan selalu diberikan Kebahagiaan Momen ini diunggah oleh akun Galeri underscore Ada kalimat kefsan yang dituliskan Itu mendahtu berapa kali Permintaan tiumnya tertolak Pantes makin berat langkahnya buat mandi Yang begini Allah Kalau ciwi ngambek dibucuk bukan di bikin balik katanya tuh memang luar biasa kakak bilang <laughs> Selalu saja membuat kita bahagia persahabat ya Pastinya Mama Lesler khususnya Baper sekali melihat keromantisan dari idola kesayangan kita Dan ke kabar berikut ya live instagram dari Bang Oril persahabat ya Tentu Bang Ari lagi live di dalam hotel di kamar persahabat ya Sedang di karantina Hari pertama mudah-mudahan semuanya sehat dan satu kamar cuman ada diisi dua orang saja persahabat ya Yuk mudah-mudahan saja mereka diberikan kesehatan Doakan selalu yang terbaik untuk Leslar keluarga dan tim dari Leslar Entertainment Dan kita juga mendapatkan kabar dari Bang Ariel bahwa mereka di karantina itu sekitar 5 enam harian persahabat ya Mudah-mudahan saja berjalan lancar